Semua orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diwajibkan untuk selalu mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Banyak cara yang bisa dilakukan bagi kita agar senantiasa bisa mengagungkan Nabi Muhammad. Salah satunya adalah dengan cara mengamalkan sholawat. Dengan mengamalkan sholawat, maka insya Allah banyak manfaat yang akan didapatkan. Salah satunya adalah bisa mendatangkan uang dengan kontan dan cepat. Seperti dituturkan langsung oleh Ibu Ngatini Ngatini merupakan seorang pedagang bakso pentol keliling asal kecamatan Toro Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah Beliau bercerita, mulanya ia tidak terlalu percaya dengan cara mendatangkan uang dengan solawat Seperti anjuran dari gurunya Awalnya, ilmu tentang mendatangkan uang dengan solawat itu Ia peroleh dari sebuah ceramah kiai tersohor di daerah meranggen Jawa Tengah Kala itu, di sepertiga malam terakhir, Ngatini melakukan sholat tahajud. Setelah itu, Ngatini mencoba merutinkan amalan sholawat yang diajarkan sang kiai agar rezekinya lancar. Ia berkata, setelah melalui perantara membaca sholawat, maka usaha yang ditekuninya menjadi semakin berkah dan penghasilannya meningkat drastis. Bahkan kini, sebuah mobil Mitsubishi Expander putih model terbaru sudah nangkring di garasi rumahnya. Setelah beberapa hari merutinkan amalan solawat dan setiap saat tidak pernah putus Alhamdulillah Dagangan saya laris terus Bakso pentol 20 kg itu habis terus per hari nggak pernah ada sisa Saya beranikan untuk ngambil ekspander putih itu Tutur Ngatini sambil menunjuk ke garasi rumahnya Jumat, tanggal 9 Desember 2021 Setelahnya ini juga membeli beberapa sepeda motor bekas untuk mempekerjakan para pemuda yang masih menganggur di sekitar rumahnya. Alhasil, pendapatannya semakin hari semakin meningkat. Bahkan kini ia dibantu empat pemuda yang menjajakan pentol baksonya dari desa ke desa. Kendati demikian, masih ada sebagian orang yang menduga dirinya kerap pergi ke dukun. Sebab mereka heran karena bakso pentol buatannya selalu laris manis. Namun perkataan yang negatif itu ia hiraukan begitu saja. Saya biarkan orang mau bicara apa saja silahkan. Yang penting setelah membaca solawat ini laris terus, kata Ngatini dengan logat jawanya yang medok. Awalnya Ngatini sempat bimbang dengan kondisi ekonominya yang menurun terus akibat pandemi. Dimana pada bulan Maret lalu dirinya sempat kehabisan uang. Bahkan ia hampir putus asa karena untuk membeli bensin saja uang sampai kurang. Bulan Maret itu saya nggak punya uang sama sekali. Untuk bensin 1 liter saja sampai sering utang. Jarang ada yang beli karena pandemi, tapi alhamdulillah sekarang sudah berubah drastis ungkapnya. Kisah nyata tadi merupakan salah satu manfaat membaca solawat. Banyak kisah dahsyat lain yang belum bisa diceritakan tentang keutamaan membaca solawat. Setelah ditanyakan kepada Ngatini terkait amalan solawat yang dilakukannya setiap malam, ia pun menjawab, saya hanya mengamalkan solawat al-fatih. Ia mengaku membaca solawat al-fatih 99 kali setiap selesai melaksanakan sholat tahajud. Tak pernah satu malam pun ia lewatkan tanpa mengamalkan solawat tersebut. Dan ketika berangkat kerja tak jarang ia juga selalu menyenandungkan solawat. Berikut adalah bacaan solawat al-fatih. Artinya, Ya Allah, limpahkanlah solawat, salam, dan keberkahan kepada junjungan kami, Nabi Muhammad SAW, pembuka apa yang terkunci, penutup apa yang telah lalu, pembela yang hak dengan yang hak dan petunjuk kepada jalan yang lurus. Semoga Allah limpahkan solawat kepadanya, keluarga dan para sahabatnya dengan hak derajat dan kedudukannya yang agung. Silahkan amalkan secara istiqomah sholawat al-fatih di atas. Maka insya Allah akan terbuka rahasia keajaiban, melapangkan rezeki, menghilangkan kesempitan, membuka jalan petunjuk dan akhirnya akan tercapai semua hajat kita, barokah Semoga video ini bisa jadi inspirasi dan bermanfaat bagi para penontonnya. Terima kasih sudah mampir, sampai jumpa di video selanjutnya, wassalam.